Mistik Afrodisiak, mulut Ye Chen tersentak. Mistik Afrodisiak, mata Sionger berbinar. Ayo, kita ganti. Sionger menyambar volume itu dan menyerahkannya ke tangan Ye Chen. Ye Chen menggerakkan bibirnya. Ha, ha, luar biasa. Menurunkan kepala, Sionger memanjakan dirinya dalam membaca volume, kadang-kadang tertawa dan tidak pernah memperhatikan tatapan menghina Ye Chen. Aneh, Ye Chen menggosok dahinya dan fokus pada Mountain Forest. Dia menemukan beberapa kesamaan antara Mountain Forest dan *Rusing Thunder*. Alam tentang kecakapan menyerang, keduanya meminta praktisinya untuk memiliki tubuh yang kuat. Jika tidak, energi batin mereka yang kuat akan menghancurkannya. Mereka berangkat setelah istirahat setengah jam. Perjalanan mereka kali ini mulus. Ketika bintang-bintang tersebar di langit, mereka berhenti di tanah yang luas dan gelap. "Kamu melihat, itulah pasar gelap hantu," sionger menunjuk ke depan. "Tentu saja." Ye Chen menatap tanah hitam jauh. Diselimuti kegelapan, tanda itu menutupi area seluas puluhan persegi, yang bumi tampak seperti tanah hangus. Sebelum masuk, dia mencium aroma darah yang meneteskan kekerasan dan kedinginan. Ayo pergi! Sionger menyeret Ye Chen ke pasar. Setibanya mereka, Ye Chen merasakan jejak energi yang kuat dan menakutkan, yang mengurangi basis kultivasinya ke tingkat pertama tahap kondensasi Qi. Apa yang salah? Ye Chen memutar ke arah Sionger. Jangan rewel! Larangan paksa dilepaskan selama lelang. Basis kultivasi siapapun yang datang ke sini akan diturunkan ke tingkat pertama dari tahap kondensasi qi. Bahkan kultivator di panggung roh virtual. Ye Chen bertanya pada Xiong'er. Tanpa pengecualian. Luar biasa. Ye Chen tercengang, matanya berbinar, siapa yang melepaskan larangan itu? Dia sangat kuat. Klan Tian Xuan, Xiong'er menunjuk ke sisi pasar sambil menjawab. Mata Ye Chen mengejar jarinya. Sebuah paviliun megah dan simbolis menggantung tinggi di tengah pasar, dengan jarak selusin zhang ke tanah, melarang invasi apapun. Ye Chen merasa sangat tertekan bahkan dari jauh. Apa asal usul klan Tian Suan? Saya belum pernah mendengar tentang klan seperti itu di Kekaisaran Grichu. Terkejut, Ye Chen menatap Sionger. Meskipun Sionger terpelajar, dia sedikit menggelengkan kepalanya. Pamanku memberitahuku bahwa klan Sian Suan telah ada di sini sebelum pembentukan Sekte Heng Yue. Itu bukan milik Sekte manapun. Tapi anggotanya misterius dan mengagumkan. Dikatakan bahwa Master Klan adalah seorang Kultivator yang mencapai tahap kegelapan kosong. Panggung kegelapan kosong, Ye Chen tercengang. Ada lima tahap untuk kultivator: tahap kondensasi qi, tahap inti manusia, tahap yang sejati, tahap roh virtual, dan tahap kegelapan kosong. Setiap tahap mendekati hukum langit selangkah lebih dekat. Tiga sekte dan istana haus darah yang lebih kuat tidak menikmati pembudidaya di panggung kegelapan yang kosong. Ye Chen kagum. Meskipun berada di pasar gelap hantu, para pembudidaya tidak pernah mengintervensi pertarungan di sini. Hanya selama pelelangan, pertempuran dilarang di sini. Jawab Xionger. 92. Dikatakan bahwa beberapa pembudidaya dari Istana Haus Darah datang ke sini untuk berkelahi, tetapi dikalahkan. Tidak peduli sekte atau klan kultivasi, mereka tidak berani menantang klan Tian Suan, simbol tempat itu. Diam! Ye Chen menatap klan Tian Suan, rasa hormat dan ketakutan berkilat di matanya. Mereka terus melangkah lebih jauh. Yechen menemukan bahwa basis budidaya para pembudidaya yang lewat di sini diturunkan ke tingkat pertama dari tahap kondensasi Qi, Meskipun energi mereka kuat, dan menghela nafas tidak peduli seberapa kuatnya Anda, Anda harus bersikap baik di sini. Dia tertegun ketika mendekati bagian terdalam dari pasar. Itu kacau seperti yang dijelaskan. Bangunan yang runtuh lebih dari sekadar pavilion dalam perjalanannya. Noda darah segar terlihat di banyak tempat. Kekacauan demi pertempuran terlihat di mana-mana. Selain itu, penduduk setempat sangat kejam, dan mata merah mereka berkilau secara brutal. Datang dan lihatlah. Batu roh dan cairan roh sedang diobral. Teman, apakah kamu menginginkan alat roh? Mereka yang unggul. Ye Chen dan Sionger tiba di tempat yang sibuk di mana hirup piku penjual dan kios yang menjual banyak barang menetes. Api linglong. Mata Ye Chen menangkap harta karun di salah satu kios dan berbinar. Batu kristal berwarna-warni. Teratai merah tua. Mata Ye Chen berbinar sepanjang jalan. Bagaimana dengan pasar? Luar biasa. Lucunya, Sionger mengayunkan tubuh kekarnya seperti Buddha Maitreya Mini, merebut mata para penonton. Ya, luar biasa, Ye Chen menjawab. Sionger berbisik, jangan memandang rendah vendor manapun. Sebagian besar dari mereka menyamar dan mungkin sesepuh sekte atau master dari klan kultivasi. Aku sangat setuju. Lelang akan dimulai besok. Kami hanya berkeliaran. Ini sibuk di malam hari. Sionger mengeluarkan stik drum dari selangkangannya, makan dengan gembira dan mengabaikan tatapan menghina orang lain. Eh, matanya bersinar dan menemukan sesuatu yang menyenangkan. Saya hanya berlama-lama. Saya pergi ke sana untuk melihat-lihat sionger memasukkan stick drum kiri ke selangkangannya dan menatap ke suatu arah. Ye Chen menggosok alisnya saat melihat ke sana. Banyak orang berkumpul di tempat yang ramai dan piring dengan tulisan, Nurturing Tiger Penis, berdiri. Konyol, menjentikan lidahnya, Ye Chen terkejut karena ada yang dijual di pasar gelap hantu. Sionger pergi dan Ye Chen berkeliaran di depan kios. Dia terus memilih item dan berharap api yang sebenarnya akan memberinya beberapa tip. Kalau tidak, dia tidak bisa membedakan yang asli dari yang palsu. Teman kecil, milikku sangat berharga. Jangan menyesal jika kamu mengabaikan milikku. Lewati kesempatan ini, kamu tidak akan menemukan yang lain. Teriakan itu menemani Ye Chen sepanjang jalan. Barang-barang itu menyilaukan matanya, banyak diantaranya tidak pernah terlihat dan di luar jangkauannya. Seketika, Ye Chen berhenti dan menatap ke suatu tempat di depan dengan kesurupan. Seorang gadis berbaju putih seperti teratai yang mekar lewat, rambutnya mengambang dan gaunnya bergoyang. Dia adalah peri yang turun dari surga tanpa disekularisasi. Gadis itu adalah Ji Ning Suang dari Sekte Zengyang. Yang. 93. Dia juga datang. Melihat Ji Ning Suang dari jauh, Ye Chen bergumam. Jantungnya berdebar kesakitan. Dia bertemu kekasih lamanya di sini seolah usia telah berlalu. Ye Chen tidak mencintai atau membencinya tetapi terluka sesaat. Segera, dia mengeluarkan topeng kepala hantu dari dadanya dan menyembunyikan wajahnya. Ji Ning Suang bergerak bersama orang banyak. Dia tidak sendirian. Di sampingnya mengikuti seorang pria menawan yang anggun. Ye Chen mengenali orang itu sebagai Huayun, salah satu dari sembilan murid garis lurus dari sekolah dalam sekte Zengyang. Saudari junior Ji Ning Suang, ayo pergi ke tempat lain. Hua Yue melambaikan kipas lipatnya dengan lembut dan tersenyum seperti angin musim semi yang nyaman bertiup. Ji Ning Suang terlihat tenang dan tidak menolaknya. Pada detik ini, dia melewati Ye Chen. Kekasih lama bersatu kembali tetapi mereka adalah orang asing. Ye Chen berjalan melewatinya dengan langkah lambat dan mantap tanpa menoleh ke belakang. Setelah beberapa saat, Siong er menemukannya. Mengapa kamu memakai topeng? Sionger bertanya pada Ye Chen dengan marah. Aku sudah lama mencarimu. Aku baru saja membelinya. Bagus. Ye Chen melepas topengnya. Keterlaluan, Sionger mengutuk, ayo pergi. Saya telah menemukan tempat tinggal. Mari kita pergi ke sana untuk beristirahat. Mereka mencapai pasar terdalam satu demi satu. Di depan wajah mereka, deretan paviliun digunakan untuk orang beristirahat selama pelelangan. Sionger mengunci diri di kamar pada saat kedatangannya dan sepertinya mempelajari mistik afrodisiak. Jangan menemukan kematian sendiri!" Ye Chen memaki sioner berbalik dan berjalan ke kamarnya sendiri. Dia mengunci pintu dan mengeluarkan tripod. Terkubur di bawah tanah untuk waktu yang lama, semuanya berbintik-bintik, jejak udara kuno mengalir ke arahnya. Kedalaman apa di dalam? Ye Chen mengambil labu emas ungu kecil dan memetiknya. Berdengung! Tiba-tiba, labu itu bergetar. Kemudian pusaran air kecil muncul dan menelan tripod. Berdengung! Berdengung! Labu kecil itu berdengung keras dan bergoyang tajam. Mata Ye Chen berbinar, labu emas ungu kecil bereaksi hebat, di mana sesuatu yang luar biasa harus dihindari. Apa itu? Menggosok tangannya, Ye Chen sangat ingin melihat ke dalam. Itu berkabut dan penuh dengan cairan roh aromatik. Tripod melayang di atas cairan tanpa suara tanpa getaran atau kedipan. Dia mengerutkan kening dan terus menunggu. Satu jam kemudian, labu itu berdengung dan membatukkan tripod. Sesaat sebelum tripod diangkat, Ye Chen tidak menemukan bahwa setetes darah jatuh ke dalamnya dan menyatu dengan cairan roh di dalam labu kecil. Sudah berakhir, dia tidak mendapatkan sesuatu yang mendalam tetapi menatap labu itu dengan takjub. Labu emas ungu kecil menghirup energi roh antara langit dan bumi dalam tatapan Ye Chen seolah-olah tidak pernah terjadi apa-apa. Dia mengumpulkan labu dan mengambil tripod dari tanah. Itu terlihat persis sama dengan yang sebelum ditelan. Aku tidak percaya, Ye Chen mengutup dan memanggil pikirannya. Api sejati muncul dan membungkus tripod. Satu si Chen kemudian. Menyimpan api sejatinya, Ye Chen menjatuhkan dirinya ke tanah dan tersentak. Tripod tetap sama seperti sebelumnya dan tidak meleleh pun setelah terbakar dalam api yang sebenarnya selama lebih dari satu si Chen. 94. Kamu terbuat dari apa? Anda berani mengabaikan api yang sebenarnya? Dia memegang tripod dan menjentikkan lidahnya. Bahkan api sejati tidak bisa berbuat apa-apa dengan tripod, dan Ye Chen juga tidak punya pilihan lain. KOTORAN! Bersumpah dalam pikirannya, Ye Chen mengambil labu emas ungu kecil itu, mengangkat kepala dan meneguk beberapa suap cairan roh. Um! cairan roh terbang ke seluruh tubuhnya seperti mata air jernih seperti biasa. Yang mengejutkan, cairan yang dia minum kali ini berbeda, tetapi dia tidak dapat mengetahui perbedaannya. Saya merasa aneh. Ye Chen merobek kerahnya, rasa panas dan gelisah menguasai dirinya. Segera, sirkulasi darahnya dipercepat dan bahkan mendidih seolah-olah tubuhnya terbakar. Ye Chen mengjilat bibirnya yang kering, mengambil labu kecil itu dan menelan cairan roh. Setelah beberapa saat, perasaan terbakar semakin kuat. Pusing, dia bergoyang-goyang dan kehausan menguasainya, minum lebih banyak cairan roh. Namun, semakin banyak dia mengonsumsi, semakin haus dia. Setelah beberapa waktu, lebih dari separuh cairan roh di labu emas ungu kecil terkuras. Apa yang salah? Mata Ye Chen kabur dan tidak bisa melihat dengan jelas. Dia meminum begitu banyak cairan roh sehingga basis kultivasinya naik ke tingkat keenam dari tahap kondensasi kita tanpa pemberitahuan. Ah! Dia meraung dan merobek pakaiannya, seolah-olah seluruh tubuhnya terbakar dan nyala api berkobar di setiap pori kecil. AIR! Ye Chen menangkap labu itu dan meneguk cairan roh untuk waktu yang lama. BUSUR! Tidak lama kemudian, sebuah suara muncul di dalam tubuhnya. Basis kultivasinya naik dari tingkat ke enam tahap kondensasi ki ke tingkat ke tujuh, hampir mencapai puncak ke tujuh. Dalam kasus seperti itu, dia bisa membuat terobosan di tingkat ke-8. AH! Teriak Ye Chen dan tubuhnya berubah. Matanya merah dan pembuluh darah biru menonjol di dahinya. Selain itu, kabut hitam melayang di dalam tubuhnya dan setiap luka meneteskan udara iblis hitam. Rambut hitam panjangnya berubah menjadi merah dengan cepat. Yang paling penting adalah cahaya iblis yang berkilau di antara alisnya dan pola iblis aneh yang berkedip-kedip. Aduh! Dia membenamkan kepalanya, yang menggelegar seolah meledak, dan terhuyung-huyung. Ye Chen pingsan di tanah dan pingsan. Keheningan menyelimuti ruangan itu. Setelah beberapa saat, dia pulih. Segera fajar. Seberkas sinar matahari menyinari jendela dan menerpa wajahnya membangunkannya dan dia duduk dengan satu pukulan. Terpesona untuk beberapa waktu, Ye Chen bergegas memeriksa tubuhnya dan menemukan pakaiannya robek-robek sendiri. Basis kultivasi saya. Dia merasakan energi vitalnya yang luar biasa dan terkejut melihat bahwa basis kultivasinya naik tiga tingkat ke tingkat kedelapan dari tahap kondensasi Qi. Apa yang terjadi semalam? Dia mengingat tadi malam dalam kesurupan. Ye Chen mengambil labu emas ungu kecil itu, matanya berbinar. Tadi malam, sesuatu yang menakutkan terjadi setelah dia meminum cairan roh di dalam labu, tubuhnya seperti terbakar dan otaknya berdengung seperti dibom ada apa dengan cairan roh. Dia mencabut steker dan bermaksud untuk menyelidiki, tetapi pintunya ditendang terbuka oleh Xiong'er. Ayo pergi, pelelangan akan dimulai. Baiklah. Ye Chen menjawab, memasukkan steker, mengumpulkan labu emas ungu kecil, pergi bersama Xiong'er. 95. Ketika Ye Chen dan sionger turun, mereka menemukan kawanan orang di jalan berkerumun di tengah pasar gelap hantu. Luar biasa, Ye Chen mengenakan topeng kepala hantu. Pelet bisa menyamarkan wajah dan suaramu. Ambil satu. Sionger mengeluarkan dua pelet dari selangkangannya dan memberikannya kepada Ye Chen, mereka dapat mengubah penampilan dan suaramu. Lebih baik aman daripada menyesal. Ye Chen bermaksud untuk menerimanya tetapi terbatuk memikirkan bahwa itu berasal dari selangkangan Sionger. simpan sendiri. Lebih baik aku memakai topeng. Dia mengeluarkan topeng dari dada dan memakainya. Maumu, sionger tidak keberatan dengan pandangan menghina Ye Chen dan menelan pelet. Mengapa kamu menyimpan tas penyimpananmu di selangkanganmu? Aman. Di sebelah tengah pasar berdiri sebuah paviliun yang menjulang tinggi dan megah. Itu adalah tempat pelelangan, bernama Paviliun Naga Persembunyian. Saat ini, jika melihat dari langit, banyak orang dari tempat lain berkumpul di sini. Siapapun mungkin menjadi Master Super yang menyembunyikan identitasnya. Setelah beberapa saat, lautan manusia berkumpul di depan paviliun. Mengapa tidak membuka pintunya? Beberapa orang menunggu dengan tidak sabar. Ini bukan waktunya untuk membuka. Mengapa kamu terburu-buru? Apa yang akan dijual kelantian Suan kali ini? Lelang yang diadakan oleh klantian suan luar biasa. Ye Chen menjentikan lidahnya di belakang kerumunan. Tidak lama kemudian, pintu pavilion berdengung dan terbuka perlahan. Seorang lelaki tua berbaju hitam dengan tongkat naga melangkah masuk lebih dulu ketika pintu terbuka. Siapa dia? Arogan sekali. Kamu tidak mengenalnya. Dia adalah orang tua dari Gunung Hitam dan memiliki kekuatan absolut di satu tempat. Aku tidak mengenalinya. Beberapa tetua mondar mandir di dalam satu demi satu ketika lelaki tua dari Gunung Hitam masuk. Setelah itu, orang banyak bergegas dan berlari ke paviliun. Ayo pergi. Sionger memaksa masuk ke kerumunan, tapi hampir terjepit menjadi pai daging. Ye Chen menunggu untuk bergerak sampai lebih sedikit orang yang keluar. Paviliun itu luas, seluas puluhan ribu zang persegi. Itu sangat indah di dalam dan bahkan tumbuhan roh dan bunga yang digunakan untuk dekorasi sangat indah. Sangat mewah, Ye Chen menghela nafas. Orang-orang menemukan posisi mereka dengan cepat setelah kedatangan mereka. Keingintahuan berkilau di mata para pembudidaya yang datang ke sini untuk pertama kalinya. Mereka yang pernah ke sini sebelumnya terlihat tenang. Ada di sini, di sini. Sionger menyeret Ye Chen ke depan meja batu giok di sudut. Dia membantu dirinya sendiri, mengambil beberapa buah roh di atas meja dan memasukkannya ke mulutnya, memasukkan beberapa ke dadanya. Sial, serahkan sebagian padaku. Ye Chen tidak bisa menahan kutukan. Kamu tidak bisa makan dengan topeng. Aku makan untukmu. Jangan makan sampai mati. Setelah beberapa saat, seorang ketua duduk di samping meja mereka. Dia yang berbaju ungu di hutan kemarin. Ye Chen melirik pria tua itu, ketakutan. Meskipun basis kultivasi semua peserta dikurangi ke tingkat pertama dari tahap kondensasi Qi, energi sesepuh menekan Ye Chen seperti gunung. Ye Chen berbalik, dan lelaki tua itu juga menatapnya dengan kilatan keterkejutan di matanya. Perwakilan klan Qi dari Nanjing tiba. Seseorang berteriak. Tiga tetua berbaju abu-abu di pintu berjalan ke kamar pribadi di lantai dua. Perwakilan klan situ dari Shishu mencapai. Mereka dari klan Wang dari daerah Beihuan. Mereka juga datang. Perwakilan klan sangguan dari Dong Yue. Klan budidaya yang memamerkan kekayaan mereka menarik perhatian semua pembudidaya di paviliun. Tidak ada klanmu yang datang. Ye Chen melirik Xiong er dan perwakilan dari klan lain di pintu. Mereka datang. Makan buah roh, Xiong er menunjuk ke seorang pria gemuk dengan kepala besar dan telinga besar, Anda tahu, dia paman kedua saya dari pihak ayah saya. Dia terlihat, sangat, mengesankan. Tentu saja. Perwakilan dari sekte Heng Yue datang. Seseorang berteriak. Ye Chen dan Xiong er menoleh padanya. Seorang pria parubaya jangkung dan lurus memanggul pedang berjalan masuk dengan langkah tegas. Dia berasal dari sekte Heng Yue. Saya belum pernah melihatnya. Ye Chen memutar ke Xiong Er, apakah kamu kenal dia? Tetua sekte dari puncak pertahanan pedang dari sekolah dalam. Xiong Er mengenalnya, namanya Angin Tanpa Jejak. Perwakilan dari sekte Zeng Yang tiba. Teriakan muncul dan seorang penatua berambut abu-abu masuk. Wu Changqing. Ye Chen mengenali orang itu, sesepuh sekte dari istana regulasi dari sekte Zeng Yang dan orang yang menendangnya keluar dari sekte itu, pada pandangan pertamanya. Perwakilan dari Sekte King Yun datang. 96. Seorang lelaki tua berbaju hijau dengan tongkat masuk ke dalam, diikuti oleh seorang wanita tua dan seorang lelaki muda berbaju ungu. Mata setengah tertutup, Ye Chen menemukan cahaya dingin berkilauan di mata pemuda itu. Dia adalah orang yang merusak ladang obat mujarab Ye Chen. Aku akan membalas dendam padanya. Tinjunya terkepal kuat. Ketika delegasi dari tiga sekte mencapai lantai dua, seorang tetua berambut abu-abu, seorang pria parubaya berjubah ungu dan seorang pemuda berjubah putih mondar mandir ke pavilion dari pintu. Melihat mereka, Ye Chen mengernyitkan matanya. Mereka adalah orang-orang yang memburu culing di hutan iblis hari itu. Dia tidak pernah berharap untuk bertemu mereka di sini. Mereka dari istana Haus Darah. Keheranan meningkat. Kekaisaran Gritju adalah rumah bagi satu istana dan tiga sekte. Istana Haus Darah, kentang yang sangat besar, menguasai utara sendirian. Sekte manapun tidak berani mengacaukannya. Kali ini akan menyenangkan. Tidak mudah mendapatkan harta yang kita dambakan. Seorang lelaki tua bernama Sesepuh Sekte yang berjalan ke podium yang tinggi. Aturan diakui, saya tidak akan menjelaskan lagi. Dia berkata dengan cepat, lelang dimulai sekarang. Segera, seorang pria yang memegang pedang roh melangkah ke podium. Cahaya ungu berlama-lama, pedang mengerikan itu kadang-kadang berdengung, dengan tubuh dan bilah tajamnya menakuti orang. Pedang yang ungu, harga dasarnya adalah 50.000 ribu batu roh. Penawar tertinggi akan mendapatkannya, tetua sekte yang berkata dengan jelas. Saya menawar 51.000 Seseorang di bawah mengangkat tanda tinggi. 53.000. Ribu. ribu. Dalam lusinan napas, harga pedang roh naik. Karena terus meningkat, pelelangan mendidih. Begitu mahal, Ye Chen menjentikan lidahnya di sudut. Item pertama sangat mahal, bagaimana dia bisa membeli yang lain? Pernahkah Anda mendengar tentang pemanasan? Barang lelang pertama digunakan untuk meramaikan suasana. Yang lebih murah akan dijual nanti puluh ribu batu roh. lima ribu. puluh ribu. Persaingan berlangsung sengit. Para penawar berlomba untuk menaikkan harga pedang dan berteriak. Seratus ribu. Saat ini, sebuah suara datang dari lantai dua. Penawarnya adalah Wu Changqing. Penawar lain di bawah podium berhenti berteriak. Kalau tidak ada penawar menaikkan harga, pedang itu akan menjadi milik Sekte senyang Di podium tinggi, sesepuh Sekte yang melihat sekilas ke orang-orang di bawahnya, tidak menemukan siapapun yang menawar pedang dan meletakkan pedang itu di lengan bajunya. Seseorang berjalan ke podium dengan pedupaan kecil berkilauan yang diukir dengan pola di tangan. Meskipun seukuran telapak tangan, itu mencakup energi yang sangat deras. Siang mengeraskan pedupaan. Harga dasarnya 30.000 ribu. Silakan menawar sekarang. Seseorang menawar dalam hitungan detik dan menambahkan 10.000 ribu batu roh tanpa ragu. 50000 ribu. ribu. Saya menawar puluh ribu. Teriakan para penawar naik dan turun. Mereka berlomba-lomba untuk memiliki pedupaan tersebut. Ini baik. Ye Chen mengelus dagunya. Tambahkan lebih banyak batu roh jika kamu menginginkannya. Jawab si Yonger. Saya tidak punya cukup uang. Lupakan kata-kataku. Pedupaan kurang ajar itu ditawarkan dengan harga 150 ribu batu roh. Tapi harganya akan naik. 160 ribu. Sekte King Yun akan mengambilnya. Tetua sekte dari sekte King Yun berteriak. Tiba-tiba, penawar lain tutup mulut karena tidak hanya harga tinggi tetapi juga sekte kuat yang tidak ada yang berani mencari masalah. Tidak ada yang menawar. Pedupaan itu milik sekte King Yun. Tetua Sekte yang mengumpulkan pedupaan. Apa yang dia keluarkan masih merupakan alat roh, sebuah cermin delapan diagram. Itu memancarkan cahaya roh yang membakar, energi mengerikan bergetar. Harga bawahnya seratus Penawaran dimulai sekarang. Seratus sepuluh berbaju ungu menawar lebih dulu. Zou Chang, kamu sangat kejam. Kamu tidak bisa mengambil cermin itu. Seorang tetua berambut abu-abu mencibir dengan wajah cemberut. Saya menawar seratus Penatua tersenyum mengerikan. Zhou Chang mendengus dengan tatapan gelap, saya menambahkan sepuluh ribu lagi. Seratus tiga puluh ribu. Seratus lima puluh ribu. Seratus tujuh puluh ribu. Suara mereka memenuhi seluruh pavilion. Mereka adalah musuh dan kata-kata mereka meneteskan dingin dan permusuhan. Keduanya memperebutkan cermin berapapun biayanya. Memang, pelelangan di pasar gelap hantu tidak setenang kelihatannya, beberapa penawar bertarung secara diam-diam. Dua -diam. ratus ribu. Sepuluh ribu lagi, dua ratus sepuluh ribu. Persaingan memperebutkan cermin semakin sengit dan keikutsertaan penawar ketiga merusak keseimbangan. Setelah itu, keempat dan kelima juga bergabung. Karena semakin banyak orang yang menawar, harganya naik menjadi lebih dari ratus ribu. Kotoran, aku bermaksud untuk bergabung dengan mereka sekarang. Sionger berkata dengan marah, binatang itu menaikkan harga begitu tinggi. Kami berdua tidak ada hubungannya dengan pelelangan. Miskin, keluhan. Lelang cermin berakhir dan pemenangnya adalah seorang lelaki tua kurus. Bersenandung. Bersenandung. Para pembudidaya memulai perseteruan mereka karena cermin delapan diagram mendengus, kilatan dingin berkilauan di mata mereka. 97. Item lelang keempat, gadget mirip pagoda yang halus, berkilauan dalam cahaya warna-warni dibawa keluar oleh sesepuh sekte yang di sekelilingnya, kilatan magis yang indah bergoyang seperti naga. Pagoda berwarna-warni, puluh ribu. Lebih berpengaruh dari tiga alat roh sebelumnya, itu menyulut suasana di pavilion saat muncul. Banyak klan budidaya bergabung dalam pelelangannya. 100.000 ribu. 200 Demikian lelang ramai karena penawaran Klan Budidaya. Beberapa menemukan alasan untuk berkelahi dengan saingan mereka. Teriakan mereka mengguncang pavilion. Saat tawaran pergi, suasana menjadi lebih sengit dan niat membunuh bersinar. Klan akan bertarung satu sama lain tanpa larangan bertarung. Daerah itu menikmati banyak Klan Budidaya. Perseteruan mereka berkecambah sejak lama. Lelang pasar gelap hantu mengumpulkan mereka dan menyediakan platform yang bagus. Meskipun mereka tidak dapat melawan diri mereka sendiri, para penawar dapat melawan harga. Tapi prasyaratnya adalah mereka harus kaya. ratus ribu. Seorang pria berambut abu-abu memutuskan untuk meneriakkan harganya. Kamu ingin klanmu punah. Seringai datang dari kamar pribadi istana Haus Darah di lantai dua. Mengancam, kata-kata itu membuat takut dan gemetar lelaki tua itu. Tidak, aku menyerah. Orang tua itu bergegas meninggalkan pagoda jika terjadi kemarahan istana Haus Darah dan membawa bencana bagi keluarganya. Kamu masuk akal. Item lelang berikut semuanya adalah alat roh. Saat putaran pelelangan berlangsung dan klimaks meningkat satu demi satu, potongan alat roh yang mengerikan menakuti para penawar hingga mengaum. Staff besi hitam dikirim ke podium. Staff besi. Harga dasar, sepuluh Tawaran dimulai. Lelah, sesepuh sekte yang menguap dan berkata dengan suara yang melelahkan. Eh! Ketika staff muncul, mata tertutup Ye Chen yang beristirahat di sudut tiba-tiba membuka mata lebar-lebar, karena api sejatinya berkedip. Harta karun. Matanya berbinar hitam di sekujur tubuhnya, tongkat besinya berkarat dan bergelombang dengan beberapa kerusakan. Ye Chen meliriknya, tetapi tidak menemukan sesuatu yang istimewa. Kultivator lain melihat staf dari atas ke bawah dengan mata terbelalak seperti yang dilakukan Ye Chen. "Apa itu?" seseorang menjentikan pandangan membingungkan pada sesepuh sekte yang. Diberitahu, staf besi, tetua sekte yang melihat sekilas ke arah kultivator, tentu saja, Anda bisa melihatnya sebagai poker kompor. Semua orang yang hadir menggerakkan mulut mereka karena terkejut. Itu tidak diperhatikan, bukan harta kelihatannya sangat jelek. Aku tidak akan mengambilnya bahkan jika aku mampu membelinya. Tidak ada yang menginginkannya. Tetua sekte yang melihat para pembudidaya di bawah dan bermaksud untuk mengumpulkan staf ketika tidak ada yang menjawab. Tunggu, sebuah suara muncul dari sudut, "Aku menginginkannya." "Om." Um. Jawaban tak terduga menarik perhatian semua orang. Pembicaranya adalah Ye Chen, dia tidak akan melepaskan harta karun yang memicu api sejatinya berkedip. "Sekte tua, saya menawar 10.000 batu roh." "Apakah kamu bodoh? 10.000 batu roh untuk tongkat besi tua?" Sionger menyumpahinya. Murah, omong kosong. Percakapan mereka menghibur pembudidaya lain, termasuk para tetua. Jika tidak ada yang menaikkan harga, staf akan menjadi milik teman kecil itu. Tunggu, sebuah suara menginterupsi sesepuh sekte yang sebelas ribu. Sekte Zeng Yang akan mengambil tongkat besi ini. Om. Um. saat keheranan memenuhi pavilion, semua orang melihat ke tempat di mana suara itu muncul. Penawarnya adalah sesepuh kedua Wu Cangqing dari Sekte Zeng Sombong, dia sepertinya memberitahu orang lain bahwa staf itu pasti miliknya. Ye Chen mengernyitkan matanya di sudut dan menaikkan harganya, belas ribu. Semua orang tercengang. Siapa bocah itu? Berani bersaing dengan Sekte Zengyang, hanya untuk tongkat besi hitam. Dia gila. Wu Changqing terkekeh mendengar suara itu, Nak, apakah kamu tahu dengan siapa kamu bersaing? Sekte tua, kamu intim denganku. Ye Chen menatap kamar pribadi di lantai dua. Sangat baik, kamu sangat berani. Wu Changqing menyindir, tidak ada yang berani merebut sesuatu dari Sekte kami. Saya menemani Anda untuk menawar. Dua ribu batu roh. Dua puluh satu ribu, Ye Chen menjawab. Tiga puluh ribu. Tiga puluh satu ribu, Ye Chen tersenyum dingin dan bersiap untuk menawar staf bahkan dengan mengorbankan seluruh kekayaannya. Dia melakukannya tidak hanya untuk tongkat besi tetapi juga untuk pembuangannya yang tidak berperasaan. Sembilan Bagus, empat puluh ribu. Kata-kata Wu Chang dipenuhi dengan sarkasme. Di matanya, puluhan ribu batu roh tidak berarti apa-apa. Seratus ribu. Keh, keh. Harga Ye Chen mengejutkan semua orang. Sialan, apakah kamu gila? Sionger mengutuk. Ye Chen mengabaikannya tetapi melihat ke kamar pribadi di lantai dua, Tetua Sekte, apakah kamu puas? Hanya seratus ribu. Wu Changqing tidak pernah menyangka bahwa Ye Chen menawar seratus dan wajahnya menjadi gelap. Sebagai sesepuh Sekte, dia sangat marah karena seorang pemuda menawar lebih dari dia. Seratus sepuluh Wu Changqing mencibir, nak, kamu berani menawar lebih tinggi. Dua Sayang. Ya ampun. Balasan Ye Chen menyebabkan kehebohan di antara penawar. Siapa bocah itu? ratus ribu, betapa beraninya? Ye Chen adalah fokusnya. Tertegun, sesepuh sekte yang di podium memperhatikannya, seorang pemuda yang berani bersaing dengan sekte Zengyang. Banyak orang berbalik ke arah Ye Chen. Dia menyeruput teh seolah-olah tidak terjadi apa-apa. Ye Chen tidak dapat memenangkan Wu Changqing dalam persaingan harga, tetapi memutuskan untuk mencoba dan memaksanya untuk membayar lebih, meskipun kehilangan barangnya. ratus ribu adalah batasnya, termasuk cairan roh. Uang itu direncanakan untuk membeli baja suan dan besi suan sebelumnya, namun sekarang menjadi alat untuk membuat marah Hu Cangqing. Wajahnya cemberut. Wu Cangqing tidak pernah membayangkan seorang pembudidaya muda berani bersaing untuk barang lelang dengan Sekte Zengyang dan menawar dua ribu. Tidak ada gunanya menghabiskan dua ribu pada tongkat besi tua, meskipun dia tidak kekurangan uang. Dia tidak punya kesempatan untuk menyesal. Membelinya membuang-buang uang. Menyerah tidak hanya akan mempermalukannya, tetapi juga Sekte Zengyang. 210.000 ribu. Anda berani menaikkan harganya. Wu Changqing mengertakkan gigi dan menaikkan harganya di mata semua orang. Ye Chen merasa malu, karena 200.000 ribu batu roh adalah kekayaannya. Kamu benar-benar menginginkan staf Xionger bertanya dengan suara rendah. Ye Chen mengangguk. Xionger mengeluarkan tas penyimpanan dari selangkangannya sekaligus. Aku meminjamkan ratus ribu untukmu. Jangan lupa untuk membayar kembali. Terkejut, Ye Chen tidak pernah menyangka bahwa Xionger mendukungnya pada saat kritis ini. Kehangatan mengalir di hatinya. Aku bisa datang untuk menawar lain kali. Sionger merentangkan telapak tangannya. Terima kasih. Ye Chen mengungkapkan senyum terima kasih. Tiga Jawabannya menimbulkan sensasi. Tidak peduli seperti Jin Ning Suang, dia menjentikkan pandangan mengejutkan pada Ye Chen yang bertopeng dan mengerutkan kening. Wu Changqing memanggil niat membunuhnya dengan wajah gelap yang menakutkan, kilatan dingin berkilauan di matanya. Jangan salahkan aku karena tidak baik jika kamu berani mengaktifkan niat membunuhmu. Tetua Sekte yang berkata dengan suara yang dalam saat menangkapnya. Disalahkan di depan umum, Wu Changqing mengepalkan dan mengepalkan tinjunya, menggertakkan giginya, 310.000. 500.000. Anak laki-laki itu akan menjungkirbalikkan langit. Mata semua pembudidaya tertuju pada Ye Chen. Sebuah tongkat besi yang dianggap sampah ditawar setinggi 500.000, harga tertinggi sejak pelelangan. Bang. Benturan meja dan kursi muncul di ruang pribadi Sekte Zeng Yang. Wu Changqing sangat marah. Dia berhenti menaikkan harga. Lusinan ribu batu roh adalah secangkir teh, tetapi 500.000 bukanlah kekayaan yang kecil. Meskipun dia adalah sesepuh sekte, dia tidak berani menghabiskan 500 ribu batu roh untuk tongkat besi. Fokus, dia diam. Ye Chen menghela nafas lega, 500 ribu. Semoga kau tidak mengecewakanku. Dia juga melirik staf di podium. Tidak ada yang menaikkan harga. staf itu milik teman kecil itu. Tetua sekte yang memberikan kata-kata terakhir. Alat roh berikut dijual dengan harga bagus, tetapi proses lelang mereka tidak begitu menggetarkan hati. Lelang untuk hari ini berakhir saat matahari terbenam. Itu saja untuk hari ini. Kita lanjutkan besok. Para pemenang datang ke aula belakang untuk mengambil barang-barang dengan batu roh. 99. Saat tetua sekte yang mengumumkan akhir pelelangan hari ini, penawar di pavilion naga bersembunyi semua berdiri untuk pergi tetapi masih terbenam dalam pelelangan tongkat besi. Semua orang melirik Ye Chen khususnya ketika mereka berhenti. Aku akan mengambil staff, kamu kembali dulu. Ye Chen melihat sekeliling, melihat sekilas ke ruang pribadi di lantai dua dan berbalik ke Sionger, hati-hati dengan orang-orang di belakangmu saat kamu pergi. Jangan khawatir, paman kedua saya ada di sini. Sionger melambaikan tangannya, menyelinap ke kerumunan dan menghilang. Ye Chen berjalan ke Ola di belakang paviliun. Wu Cancing berada di antara kawanan untuk mengambil barang lelang. Ketika dia melihat Ye Chen, dia berkata dengan suara dingin dengan wajah cemberut. Nak, kamu akan membayar untuk membuat marah Sekte Sengyang." Item itu milik yang menawar tinggi. Pak, Anda dendam menghabiskan lebih banyak batu roh untuk itu, tapi salahkan saya. Ye Chen mencibir. Saya harap Anda bisa begitu fasih saat pelelangan berakhir. Wu Changqing pergi, jubahnya bergoyang. Kamu punya kesempatan untuk menyakitiku. Tersenyum dingin, Ye Chen meliriknya, berputar dan berjalan ke aula. Duduk di bantal terburu-buru, sesepuh Sekte yang memandang Ye Chen dengan kagum. Nak, kamu berani hari ini. Sekte tua, terima kasih atas pujianmu. Tetua Sekte yang tidak bertanya lebih lanjut, tetapi mengeluarkan tongkat besi hitam. Ye Chen mengeluarkan tas penyimpanan dan memberikannya dengan enggan. 500 batu roh menghabiskan semua kekayaannya. Terima kasih, Tetua Sekte. Menerima tongkat besi, Ye Chen membungkuk dan dipanggil oleh Tetua Sekte yang ketika hendak pergi. Harap tunggu. Ye Chen berbalik dan menjentikkan tatapan bingung ke arahnya, Tetua Sekte, ada apa? Ada orang lain yang ingin bertemu denganmu. Tetua Sekte yang tersenyum hangat, merentangkan tangannya untuk mengundang Ye Chen, teman kecil, silakan masuk. Ye Chen heran dengan kesopanannya. Masuk ke dalam, seseorang sedang menunggumu, Tetua Sekte yang memberinya senyuman seperti kakek. Meskipun tertegun, Ye Chen berjalan di sepanjang arah yang ditunjuk oleh sesepuh Sekte Yang. Dia tidak punya hak untuk memutuskan apakah akan masuk ke dalam atau tidak, tetapi menawarkan untuk melakukan apa yang diminta oleh sesepuh Sekte Yang. Ye Chen menemukan taman kecil di belakang ola setelah mondar mandir di dalam. Berkilauan dalam cahaya yang indah, taman itu dipenuhi bebatuan, bunga roh, tumbuhan langka, dan air yang menggelegak, dan pemandangannya yang luar biasa membuat Ye Chen terpana. Tidak ada yang membayangkan taman yang begitu halus bersembunyi di pasar gelap hantu. Teman kecil, tolong lewat sini. Suara lembut datang dari paviliun pinggir jalan di taman. Yang mengejutkan, orang yang duduk di paviliun adalah tetua berbaju ungu di sebelahnya hari ini di pelelangan. Dia dari Kelantian Tian Suan. Gagasan seperti itu melanda Ye Chen. Kalau tidak, dia tidak bisa muncul di taman paviliun naga bersembunyi atau meminta sesepuh sekte yang untuk bersikap sopan. Kemarilah, tetua berbaju ungu menyapa Ye Chen. Dia mondar-mandir ke paviliun pinggir jalan, dan membungkuk ke arah lelaki tua itu dengan hormat. Sekte tua, senang bertemu denganmu. Seratus. Silahkan duduk. Orang tua itu tertawa. Meskipun seorang master super, dia tidak sombong tapi seperti seorang kakek. Boleh aku tahu untuk apa kau memintaku datang ke sini? Ye Chen menatapnya dengan bingung. Meminta Anda untuk membantu saya. Minta aku untuk membantumu. Ye Chen tercengang. Bagaimana mungkin Tian Suan meminta bantuannya? Secara teknis, minta api sejatimu untuk membantuku. Penatua menjentikan tatapan mendalam pada Ye Chen. Dia mengerutkan kening mendengar kata-kata itu. Tidak ada yang tahu tentang api aslinya kecuali Er. Rahasianya terkubur dalam-dalam, tetapi digali oleh sesepuh. Pria tua itu menyeringai ketika melihat Ye Chen khawatir, "Jangan khawatir, minta saja bantuanmu." Apa yang bisa Ye Chen lakukan sekarang? Dia, seorang kultivator pada tahap kondensasi Qi, tidak punya pilihan lain di sini. Penatua tidak menyakiti Ye Chen tetapi baik padanya. "Tentu saja, aku akan membayarnya. Anda dapat memberitahu saya apapun yang Anda inginkan," tetua itu berkata. Saat ini, Ye Chen tidak perlu berpura-pura lagi dan mengajukan permintaannya. Mengambil napas dalam-dalam, dia terbatuk dan mengelus ujung hidungnya. "Saya ingin uang." Dia datang ke pasar untuk membeli baja suan dan besi suan, namun tongkat besi menghabiskan semua batu rohnya. "Miskin," dia berutang sionger, tapi Ye Chen tidak memberitahu tetua itu berapa banyak uang yang dia inginkan. Pertama, dia tidak tahu jumlah pasti yang harus dia minta. Kedua, apakah akan menghadiahi Ye Chen atau tidak, dan berapa banyak batu roh yang harus diberikan semuanya tergantung pada yang lebih tua. Pria tua itu memegang cangkir, menyesap teh, dan menoleh ke Ye Chen yang diam, itu saja. Petik dua. Ye Chen tertawa dan mengangguk. Penatua menyeringai, mengeluarkan tas penyimpanan dan memberikannya kepadanya. Terima kasih, tetua sekte. Ye Chen bergegas mengambilnya tapi tidak berani memeriksanya. Apapun isi tas penyimpanan itu, ia tak berani bertanya lagi. Ayo mulai. Baiklah, Ye Chen mengumpulkan besi suan dan baja suan ke dalam tas penyimpanannya. Tetua itu menggulung lengan bajunya dan memperlihatkan lengannya. Ye Chen mengerutkan kening pada lengan hitam tetua itu dan tulisan suci yang samar-samar terlihat menakutkan di permukaannya. Apa ini? Ye Chen menatap yang lebih tua. Mantra Sihir. Mantra Sihir, nama itu mengingatkan Ye Chen pada beberapa paragraf yang dibaca di Paviliun buku Sekte Zeng yang beberapa tahun lalu. Mantra Sihir, segel yang paling kuat, diterapkan oleh klan sihir yang legendaris. Orang yang tersegel oleh mantra itu akan termakan olehnya jika mantra itu tidak ditahan atau dihilangkan. Mantra Sihir yang luar biasa memang ada. Terkejut, Ye Chen tidak bisa membayangkan segel seperti itu tergeletak di tubuh lelaki tua berbaju ungu itu. Dia adalah seorang kultivator tingkat tinggi. Tetua Sekte, Api Sejatiku benar-benar membantumu mengendalikan mantra. Ye Chen kehilangan kepercayaan diri saat mengetahui kekuatannya. Api Sejati biasa mungkin tidak, tapi milikmu mungkin berhasil. Ye Chen kaget dan menatap yang lebih tua, Api Sejati memiliki perbedaan antara lemah dan kuat.